Siapa? Papa. Apa yang mereka? Ah. Kamu wakankan, dua, kan? dua, oh, dua kan. dulu kali. Doa mereka berdua, Bang. Lagi dua. Biar enggak cuci biar enggak cuci darah lagi. Biar cuci darah lagi. Berbasara dulu Kak, bersaroh. Amin. Doanya bagus. berdua. Dipengar kepala dua berdua. Satu-satu. Doakan satu-satu. Satu-satu dulu, dulu akan satu, satu, satu, Opung kuan. oke duluan. Dari, beres, beres uci darah dia. Oh, sekarang. Sejalan, ngomong. Hmm. Sejalan. Amin. amin. Good, good, good, good. good. good. Mantap apa sekarang ambar kamu suruh orang itu tangannya juga oh gitu ya udah bang Terima kasih. Dua kan. dua berbasar, nah, berbasar, tangan, tangan, dan juga. Kita dua Kang. Berbasar berbasar berbasar dulu Kang. Masar dulu ya sama Pokok sama Putonang, dikin. Pegang tangan. Ame sembuh ya, Bung, biar satu-satu. Iya, sembuh sembu pula. Sembu, sembu, <laughs> bye. bye. Mama bye. Ini peluk dia, peluk dia. peluk, bapa. dia. peluk. peluk. Jangan bapak bilang. dia. Jangan bapa bila. bapak bapa bilang. <laughs> aju, aju bubang. Bapak ini, bubang. tolong <t organisation> Buk! Haa! Buk! Buk! Buk! Buk! Peluk dia, peluk, peluk dia. Peluk! Bo! Bo! Bo! Peluk, peluk, peluk dia! Cium, cium dia, cium dia, cium! Haa! Haa! Haa! Gendong lah dia, gendong! kamu <San> Adikku. Buya, kalah. Ganti mempesnya ya, Ye bantalnya, Pak. Papo mun ny apa papo mun ny papa. apa Joy ro kemana mana, Papa ya? Ganti. Ganti bepes saya. Ganti bepes saya. <cublished> <Ouffaan. cubistles> Aduh, jangan keras-keras. Geok mai mana, Geok? Gelik kan dia, gelitik dia. <tuk tangan> gendong, gendong. gendong dia berkiokan gendong gendong dia gendong gendong dia gendong dia gendong, gendong. gendong dia gendong dia <tuk> jangan jeh <tuk> jangan dia peluk peluk peluk mana <tangan> dia dia cium cium jangan gitu banget kuat dia bang. jangan jik jangan jik jangan hampus oh. oh, kemana dia? Sayang, sayang, tengok sayang, dulu dia sayang, sayang. masih bisa niat ke? cium dulu cium cium ya, mana sih oh, bang? hahaha <laughs> Buk bukan cium hahaha aku merampai tempat hahaha halo apa tolong mau? <bang>. hahaha <laughs> <laughs> beriksa dia Tolong bilang mau dokter. Mungkin. Mau dicek dokter itu dokter. Angkat Angkat Neng kuak ngomongnya, telinga aja Ini, kan, Ini panas kan, coba pegang. Demam dia berapa demamnya? Dua kilo. Ini panas dia demam coba pegang. dia berapa demamnya? Dua kilo. Hahaha. anak aku <laughs> anak dulu panasnya berapa dermanya coba anak aku berapa anak nenek dua dulu tahu panasnya berapa coba berapa Penduk lah dia sayangnya. Apus si, oh dua empat tahun, kan? <laughs> dua empat tahun dan dua kilo, dua empat tahun. Berju berju kiwa Bapak-bapak Penduk lah dia. Sayangnya. Itu berju berju juga. Apus sih, oke. Okay. <laughs> berju berju ki <kiwa> bapak <laughs> Itu berju berju juga. Ini dari mana pak? <laughs> oh ya, langsung <kok> seram. <laughs> Kayak dari mana tukar. Pak? Oh, udah Telah sepakatnya. Eh, naknya dipe, ya, apa dipegangkan? Ah, kan. Oh, kok oh jangan kok ceram. Oh, udah jangan. Telah sepakatnya. Eh, naknya dipe, ya, apa dipegangkan? Ah, Baik Kau tinggalkan ini. Si bapak sama si umak makai malam mereka. Kenapa kau tinggalkan? Baik <tuk> tinggi. Kau tinggalkan ini. Si bapak sama si umak makai malam mereka. Kenapa kau tinggalkan?